GBP/USD sedang terkoreksi. Secara umum, bias harian pergerakan gbp US terlihat berada dalam kondisi bullish dan saat ini jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi dengan bergerak menuju area kritis. Jika pergerakan GBPUS ditertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,39235 sampai 1,38992, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga GBPUS dikembali bergerak bullish ke atas menuju level 1.39909. Sebaliknya waspadai jika harga GBP US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.38992 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.38958. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081